serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk memberikan kabar bahagia, kabar baik dan tentu kabar terbaru sebenarnya idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Billar pentingnya Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini persahabat ada sebuah kabar soal kakak dan adik Lesti di akun HIP 500 kita lihat persahabat ya di akun HIP 500 ini mengabarkan soal idola kesayangan kita Kerap menangis saat bahasan anak ini penjelasan Lesti Tuh, persahabat, ya. Kita simak yuk kamar tentunya yang diunggah oleh HIP 500 Perhatikan juga sebuah kalimat gansen dituliskan Rizky Bilar juga membela Lesti yang kerap menangis saat membahas anak mereka Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar ia menolak jika tetesan air mata sang istri dianggap sebagai sesuatu yang cengeng. Menurut saya, itu adalah sifat alamiah dari seorang wanita untuk mengekspresikan perasaannya, dan itu suatu yang wajar untuk seorang wanita menangis ketika bahagia, ketika bersedih, ketika terpukul, apalagi terkait dengan anak, ucap pilar, dilansir status selebritis. Sahabat ya kekabilan aja membela loh Masya Allah luar biasa Soal anak dan istri kekabilan Bilal selalu menjadi garda terdepan Kita juga sebagai fans sejati Harus tetap kompak dan tetap solid Mendukung yang terbaik apapun itu Mengenai ide kesayangan kita Di postingan ini tentunya banyak sekali tanggapan komentar Yang diberikan dari para sahabat dari akun Siti Makrifah 23 mengatakan di kolom komentar, semoga Leslar senantiasa dilimpahi kebahagiaan, keberkahan dan kesuksesan. Amin. Yuk, kita sama-sama aminkan doa-doa baik dari para sahabat. Kita lihat juga ada komentar lain diberikan dari akun Vix Mary 84 mengatakan di kolom komentar Tangisan seorang wanita adalah ekspresi atau ungkapan yang tidak terucap sehingga diluapkan dengan tangisan Tuh, Itulah beberapa tanggapan yang diberikan oleh para sahabat Leslar Mudah-mudahan kekompakan kita semakin solid mendukung yang terbaik untuk Dedek Elasti maupun kakak Rizky Bilar dan ke kabar berikutnya juga perhatikan ada sebuah kabar bahagia Alhamdulillah, single terbaru Lesti Kejora Lentera official musik video ini sudah 4,3 juta viewers dalam empat hari, masih berada di dua trending untuk musik di Indonesia, persahabat, ya suatu kebahagiaan dan suatu kebanggaan, Alhamdulillah. Tentunya, it, ini salah satu yang membuktikan bahwa kekompakan dari fans sejati tetap solid, mendukung karya-karya terbaik dari Dedek Lesti Kejora maupun Kakak Rizky Bilar. Tetapi, di sini kita mendapatkan info soal lagu Lentera ini. Bersahabat, ya, postingan ini sebelumnya diunggah oleh akun Lesti Bilar Gallery Underscore. Perhatikan di kalimat yang dituliskan: BTW, ada yang sama enggak? video ini enggak ada iklan sama sekali udah dalam beberapa hari ini. Tuh. dengan catatan 4,5 juta sampai siang bisa yuk semangat terus. Wah, wow, masyaallah banget ya dan kita lihat juga di kolom komentar. Dari akun Ria Ariana mengatakan di kolom komentar, "Iya, nggak ada iklan guys. Dua hari di sini pun sama Hongkong." Why? ada yang tahu juga kenapa ya katanya tuh persahabat ya. Ternyata video di single terbaru dari City Jura ini tidak ada iklannya ya persahabat ya tentu penjelasan juga pastinya kita dapatkan perhatikan di unggahan IGS nya Leslar underscore ini persahabat ya perhatikan ini ada sebuah penjelasan di IGS nya the info soal iklan yang tentunya lagi dibahas persahabatnya sebelumnya B kenapa hari ini aku nggak nemu iklan di lagu Lentera ya? Ada apa gerangan? Nih ada sebuah jawaban. Ayo kenapa? Yuk, katanya tuh coba kalian cek apakah semua modal video ada iklannya? No, modal video tuh jarang banget ada iklannya. Bayangin kalau kalian lagi nonton dengerin modal video tiba-tiba di tengah-tengah ada iklan nongol Coba cek deh modal video modal video lain. Bikin analisis sendiri YouTube membagi-bagi kategori tontonan dan musik tuh salah satu kategori yang diistimewakan oleh YouTube tuh persahabat ya ini penjelasan tentunya yang diinfokan oleh Les Larang Skarsik mengenai musik video di channel YouTube di Entertainment. Khususnya untuk single terbaru di The OST, Tidak ada iklan Penjelasannya ini sudah jelas Persahabat dia ya. simak dan pahami Dan untuk kakak berikutnya Ada sebuah spesial juga yang kita dapatkan Wow, Masya Allah banget ya Ini momen Leslar bersama Papa Fildan dan istri tercinta Di acara Welcome BBL Ini luar biasa banget ya Mudah-mudahan dari Leslie dan kakak Bilar Selalu tentunya banyak doa Dukungan dari orang-orang yang baik Amin Dan untuk berikutnya kita keunggahan Bu Fir. Yuk kita simak nih Ini bahagia banget spesial untuk kita semua Ketika persiapan acara Welcome BBL Ini luar biasa banget ya Semuanya tentunya dipikinin Tempat senyaman mungkin Salah satunya tempat untuk Abang L ini, persahabat ya, perhatikan Tentunya tempat tidurnya aja sudah disiapin senyaman mungkin untuk baby L Wow, Masya Allah banget ya Ini tuh kebahagiaan dan kebanggaan untuk kita semua Luar biasa Mudah-mudahan selalu membawa keberkahan untuk baby L Terutama untuk kedua orang tuanya, amin Kita lihat juga di kalimat ketsen yang dituliskan oleh Bu Fir Oh, masya Allah, dibikinin tempat terpaksa nyaman mungkin dong buat abang. El katanya tuh, masya Allah, kita lihat juga di sini banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari akun Panjaitan. Nyola mengatakan, "Bener-bener cucu Indosiar banget ini kesayangan Aluntik," katanya tuh, masya Allah, banget ya. Luar biasa pokoknya. Mudah-mudahan selalu bahagia, sehat, dan tentunya selalu diberikan keberkahan untuk keluarga besar Lesti Rizki Bilar. Amin. Dan terutama kita juga bersahabat yang mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu semangat. Pastinya, kita masih menunggu kabar baik, kejutan bahagia selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Lesla, tentunya. Ini dulu informasi, di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang, menunjukkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.